Dalam nama belajaru shirokabeh ta'alamu belajarlah kamu semua al-ilma ilmu li'annal ilma karena hidupnya beberapa hati minalama dari kebutaan orang dan supaya kita mendapatkan ilmu, memang harus belajar. Belajar itu satu. Mendengar dari seorang kiai. Nomor dua, melihat percontohan ulama, contohnya kiai. Makanya kalau kamu belajar sama seorang kiai itu. Carilah kiai yang bisa memberi contoh. contoh. Jangan kiai yang hanya sekedar memberi teori saja, nasihat saja. Kalau nasihat, baca gokil keluar semua. Baca artikel-artikel YouTube lah keluar semua. Tapi setidaknya beliau ini memberikan contoh yang baik. Dengan perangai yang baik, dengan tutur kata yang baik, memberikan contoh. Hmm. Bisa... Orang itu akan dihidupkan oleh Allah mengikuti eh keliru-keliru mundur-mudur eh enggak, enggak, enggak bisa seperti itu hmm? makanya kan kita belajar ini ya cari seorang seorang guru yang bisa memberikan contoh yang baik wanulul <tuh> absur wa nurul dan cahayanya beberapa mata dari kegelapan orang itu kalau punya ilmu tidak nabrak-nabrak tahu mana yang hak tahu mana yang batin batik-batil batil, tahu mana yang baik dan tahu mana yang jelek hmm? kamu kira kamu cari uang, cari harta kemudian uangnya kamu tumpuk-tumpuk huh? buat rumah yang bagus mobilnya yang kinclong-kinclong aset yang banyak, tanah yang banyak istri kamu yang mas masane nyampekan kelek bajunya baju juga ke Australia, ke Amerika, ke Jerman, ke Riyadh, ke Dubai. ya enggak masalah seperti itu. Yang bermasalah itu kalau jamaah amalan wajah. Ya sabuan nama lahu Mengira hidup ini hanya untuk numpuk-numpuk harta mengira hidup ini adalah air putih malang ini, hmm. mengira hidup ini hanya untuk menghitung dan terus menghitung dan mengira dengan harta benda itu mampu mengabadikan kita hidup di dunia nggak hmm. seperti itu Herta itu semestinya itu. untuk batu loncatan menuju akhirat. Punya harta, punya pangkat derajat, semestinya untuk mempersiapkan diri setelah kematian. Karena orang kalau mati itu harta tidak dibawa, pangkat derajat enggak dibawa, kemajulan enggak dibawa. Yang bawah adalah amalan solihan Yang dibawa adalah sedekah kita kepada umat Yang dibawa adalah Bekal-bekal eh, amal Kewajiban Yang sesuatu yang kita tinggalkan Yang dilarang oleh Allah Kesunatan eh, Yang kita lakukan Yang sangat-sangat penting itu adalah Rahmatnya Allah Ridonya Allah Karena sesungguhnya Falaw la Seumpamanya tidak ridonya Apa? fadlnya Allah Warahmatuhu dan kerahmatan Allah Lakuntum minal khasirin Tentu kita orang ini menjadi orang-orang yang merugi Apapun amal kita Wa kuwatul abdani dan kuatnya beberapa badan. Minadufi dari lemah. Orang itu kalau tidak punya ilmu. Tidak paham halal haram. Pada akhirnya. Puasa tidak mampu dia. Alasannya lapar lah. Alasannya inilah inilah. Jadi yang menjadikan orang itu kuat. Untuk menjalankan puasa. Kuat. Untuk menjalankan sholat kuat, untuk menjalankan kewajiban itu yang asli pada dasarnya adalah nurun minallah cahaya dari Allah yang mampu untuk membedah mana yang halal dan mana yang haram. Dengan adanya ilmu ini kita terdorong untuk melakukan puasa. Pada akhirnya kita mampu untuk puasa. Hmm? Di luar sana penuh dengan alasan. Yang kerja katanya tidak kuat Alasannya kerja Yang supir tidak kuat alasannya nyupir Yang di kantor tidak kuat alasannya di kantor Terus penuh dengan alasan Silakanlah mereka Anggap saja mereka telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu SWT Tapi kita orang toh usahakan Ciptakan sebaik-baiknya Hidup ini ini sementara Anggap saja besok kita mati Bareng-bareng ya Anggap saja besok kita mati dan ini adalah hari terakhir ciptakan sebaik-baiknya. Hmm? Saya tadi pulang dari rumah sakit penginnya saya langsung tidur karena nyetir saja dan di jalan raya. Hmm? Tapi gara-gara saya ingat besok saya mati. Hmm? Saya itu tidak beringat mati. Pada akhirnya yang tadinya ngantuk langsung hilang total. Hmm? padahal kitab saya sudah saya suruh masukkan ke kamar tak ambil lagi Heh? ilmu yang terletak di dalam kolbu seseorang menjadikan organ tubuh yang lemah menjadi kuat Paham? A -a -a. Hmm? yang tadinya penakut gara-gara punya ilmu menjadi kendel yang tadinya takut mati gara-gara ilmu berani mati hmm? semoga saja kita ini termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Amin. semakin mahabah dengan ilmu Amin. semakin cinta dengan ilmu Amin. Hmm? menuntut ilmu tidak di saat muda saja, tapi detik-detik di umur yang tua, detik-detik di saat organ tubuh sudah mulai melemah Kulit-kulit kita sudah mulai sama dengan tanah. Warna kulit sudah sama dengan tanah. Semua kulit yang sudah mulai meluntung, hmm, keriput tulang-tulang kita yang sudah mulai melemah. penyakit sudah mulai menghampiri kita. Semoga saja tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu dan tidak pernah untuk menyebar ilmu. Dilatih. Hmm? Saya yang setiap hari ngajar ilmu saja Setiap saya ke kamar pasti belajar Saya kalau nungguin istri ke pasar Saya kalau malam kan ngantar istri ke pasar Saya pun belajar loh. Di mobil belajar Kadang-kadang ya ketiduran hmm. Pokoknya hidup kita ini Jangan sampai berhenti dengan ilmu <tuh> Jadikan ilmu ini adalah Sebuah teman setia Jadikan ilmu ini adalah huh, Sebuah Masa Allahi, bulan yang luar biasa dalam pengukiran sejarah hidup kita. Yuballihu meletakkan pihi dengan ilmu. Al-Abda Hamba, jubailihu meletakkan pi dengan ilmu Al-Abda Hamba. Jubailihu ini fa'ilnya itu balik ini goni Allah. Jubailihu Allah meletakkan atau menyampaikan pihi sebab ilmu Al-Abda Hamba mana al, al abrori. beberapa derajatnya orang-orang yang baik. Kita mendapatkan ilmu, gara-gara ilmu inilah kita akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pangkat derajatnya orang-orang yang baik. Orang-orang yang saleh. Pandangan mata kita penuh dengan pandangan yang halal. Tidak memandangkan wanita yang tidak istri-istri kita. Hmm? Tidak meletakkan nafsu dan syahwat kita pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah hmm? Tidak meletakkan cinta, mahabbah kecuali kepada Allah Ini berukannya ilmu di sini hmm? Hmm? Pembicaraan kita penuh dengan pembicaraan yang baik Pendengaran telinga kita mendengarkan yang baik-baik Langkah-langkah kita, pergerakan tangan kita hmm? Nyampe isi perut kita, nyampe pergerakan farsi kita, semuanya diarahkan pada perbuatan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumamanya kita tidak mendapatkan anugerah dari Allah, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, tentu kita tidak akan mampu. Karena sesungguhnya kemampuan ini adalah dari Allah, bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kemampuan kepada seorang hamba dititipkan pada dirinya ilmu. Majuri bi khairan, wa wa alhamahu hmm? Bila mana Allah berkena kepada seorang hamba dijadikan orang yang baik maka diletakkan pada dirinya sebuah keilmuan untuk memahami ini ilmu agama dan diteletakkan kecerdasan yang diletakkan oleh Allah di dalam pikiran dan hati mereka dicerdas nama Allah diberi petunjuk sama Allah dan beberapa derajat al ula yang luhur bahkan kita diberi derajat oleh Allah derajat yang tinggi hmm? Kita punya ilmu mantawadu'a rufi'ah. Barang siapa yang bertawadu' akan diangkat pangkat derajat kita. Kemudian, mulai sekarang, coba. Bertawadu'lah kau. Jangan pernah melihat diri anda seorang pejabat kah? Seorang kah, Seorang ustad kah? Seorang ketua pondok? seorang nggak usah. Sudah kita ini orang-orang yang hina. Tidak ada orang yang hina di muka bumi ini Kecuali diri kita orang yang nomor satu Sehingga tugas kita adalah memberikan pelayanan kepada umat yang terbaik Melayani umat yang terbaik Meladeni umat Memberikan yang luar biasa kepada umat Minimal setiap mata kamu memandang orang Kamu doakan dengan doa-doa yang baik Setiap kamu mendengar payah Yang dilakukan oleh umat Dengarkan dengan baik Apabila kau mampu, bantulah. Jangan pernah kau mengatakan, maaf, saya nggak bisa, maaf, saya nggak punya uang. Jangan bilang gitu. He? Eh? Katakan, insya Allah, lain waktu kalau ada, saya bantu. Jadi yang dengar itu enak gitu, ya nggak? Coba temanmu ngebel kalau kamu. Kebetulan udah sama-sama berkeluarga. He? Eh? Temanmu nelpon, Mbak Kang saya pinjam uang 5 juta walaupun saat ini kamu nggak nggak punya usahakan saya tuh sering menjamin orang itu jajanin orang itu di saat saya nggak punya uang hmm? ada yang saya janjenin bisa jumat ada orang pinjam sama saya tak menjamin berlatih, berlatih jangan menunggu punya kalau kamu menunggu punya kapan punya kamu Uang kita kita orang ini minal fuqorok bel masakinnya enggak. Saya kamu lah sama-sama fikir kan? Kalau menunggu punya uang kapan punya kita. Semoga saja Allah Subhanahu ta'ala kita dengan kedermawanan kita. Sesungguhnya Allah berfirman, wa ma min wa Bila mana diantara kita ini senantiasa nyah nyoh nyah nyoh, selalu memberi membantu. Allah akan menggantinya, Allah akan melipat-lipatkannya, Allah akan mengirimkan rizki-rizki yang banyak. Watafakuru berfikir pada ilmu, sebanding bishiami dengan puasa. Orang berpikir tentang ilmu. Kamu buka kitab, lalu kamu pahami itu ilmu. Itu seimbang dengan orang yang puasa. Seimbang dengan kamu melakukan puasa. Bapak merupiah, dengerin. Habiskan waktu kita untuk ilmu, ya enggak? Habiskan untuk ilmu. Walaupun kamu berusaha untuk memelakkan me me me me Membuka matamu walaupun beratnya minta amun Ustaz setengah dua baru ngaji Jangan salahkan saya, salahkan kodok Allah Allah mentakdirkan saya yang saya pengennya itu ngajinya itu Jam belas tepat Kemudian Allah memelesatkan Kenapa nyampe jadi melesat saya tadi sudah ngeloloni pulang ya mas sendiri dari rumah sakit Tapi kekasihku mengatakan ya cari nasi goreng Apa kata saya maaf aku udah kenyang Saya tadi barusan makan roti eh, eh. Masya Allah hati saya teringat Dewi Allahu Nabil ma'ruf lelaki yang baik adalah lelaki yang memiliki istrinya yang terbaik pada akhirnya, yang semestinya harus lurus saya belokkan ke kiri. liri hmm. menyelusuri di setiap lorong-lorong kota hmm. ditemukan sosok, ada seorang pemuda dan hmm, istrinya sedang jualan nasi goreng lho <laughs> kau tahu, istat? ada tulisannya besar <laughs> Nasi goreng Lalu eh, Biar istri itu biar seneng Saya pun ikut pesan eh, Bu Ada mie goreng bu Oh ada, ada mas ada mas eh, eh. Pada akhirnya Yang semestinya harus ngaji Jam 12 Allah berganda lain Demi kekasihku Alhamdulillah Kekasihku yang ada di sini juga ditakdirkan oleh Allah tidak melarikan diri, walaupun ada sebagian mereka yang sudah melarikan diri. <tuhu> ya kodok modern. <-kodan. tuhu> wamudharo satuhu dan wamudharo satuhu dan mengulang-ulang ilmu filkiyami sebanding dengan salat wa dan mengulang-ulang ilmu Bilqiami sebanding dengan salat kamu mengulang-ulang ilmu itu pahalanya seperti kamu salat paham makanya sahabatnya saya sholat fardu, yang saya sholat fardu, saya tidak sholat junah langsung ke sini, semuanya ke sini semua kamu tidak sholat junah sem semua sesungguhnya kajian kajian kita kita mentekor ilmu pahalanya sebanding dengan sholat junah hmm? orang itu kalau dibahankan oleh Allah dengan ilmu, masya Allah. Ada kelazatan yang dahsyat Yang tidak bisa diceritakan Apabila air laut itu Kita jadikan tinta Dan semua daun-daun itu Kita jadikan lembaran-lembaran Untuk kita tulisi Sanjungan-sanjungan akan lazatnya ilmu Tentu air laut itu akan habis Untuk menyanjung Keistimewaan, kemuliaan ilmu Paham? Akan habis Sopos yang gila mulus, maksudnya itu saking mulunya ilmu lu nyampe seperti ini. Heh. Biji dengan ilmu, yuta'u, ditaati Allahu Allah azza wa jalla, azza malur wa jalla dan ma'akum. Orang itu kalau alim dengan ilmu, kita paham cara bertaat kepada Allah. Kita paham cara kita meninggalkan larang-larangannya. Kita paham mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang hilaful aula dan mana yang lebih baik. Masya Allah. Apabila kita punya ilmu, langsung kita amalkan terus, kita amalkan terus. Maka Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan ilmu yang dasar yaitu. Ma'rifat Hmm, Kita akan semakin Kenal kepada Allah Sekali melihat makhluk-makhluknya Teringat Allah Sekali melihat apapun Teringat Allah Apapun yang dilakukan Rujuknya selalu Allah Tidak pernah rujuk kepada selain Allah Ini bagian daripada kemarifatan seorang hamba Wabihi dan dengan ilmu Yubadu. Allah disembah, gara-gara ilmu, kita semuanya mengabdikan kepada Allah, gara-gara ilmu, kita semuanya hmm, berkhidmah kepada makhluk-makhluknya. Wabihi dan dengan ilmu, yu'adu. Wabihi dan dengan ilmu yu'adu dijanjikan Gara-gara ilmu Allah pun menjanjikan kepada kita Kita akan diampuni dosa-dosa kita Dan kita kelak di akhirat Akan bisa memberikan syafaat kepada umat Amen. Di dunia sudah bisa memberikan keberuntungan di dunia sudah bisa memberikan syafaat dan kelak pun Allah titipkan kepada para ulama itu bisa memberikan syafaat kepada umat yasfa'u yaumal al anbiya wal ulama wa syuhada webih dan dengan ilmu yuwahadu yuwahatu isakan dan dengan ilmu yu jadu diagungkan gara-gara ilmu kita mengesakan Allah mengesakan Allah itu artinya hanya menyatukan Allah hanya meletakkan Allah di dalam kalbu kita tidak ada siapa-siapa hmm? nyampe-nyampe dengan ilmu inilah nyampe-nyampe, anda melihat apapun itu hukumnya helik semua hukumnya semua, rusak semua tidak ada yang tidak kecuali Allah sehingga apabila kita minta tolong tentu kita mentok minta tolong kepada Allah apabila kita kesepian tentu Allah lah menjadi teman yang setia dalam kehidupan kita Allahumai Allah bersamaku Allah nadirun ilaya Allah melihatku Allahu Syahidi Allah senantiasa menyaksikan dalam kehidupan kita kalau anda selalu bisa menggerincitkan semacam ini Masya Allah eh? apalagi nyampe kamu itu mampu meletakkan kesehatan Allah di dalam kolbumu tidak ada siapa-siapa Masya Allah kau akan menemukan kelazatan yang dasar hmm? Orang itu kalau alim, semakin seregep, kan? Yuk. Semakin seregep, paham seregep? Semakin giat, Semakin disiplin. Semakin kreatif. Semakin gerak cepat. Hmm? Tapi kalau kamu, kamu tidak begitu alim. Pembalas. mungkin melakukan aktivitas, hampa. Tidak ada tujuan. Tapi kalau kamu alim. Pintar cerdas Insya Allah. Yang dimaksud alim di sini adalah al alim dengan ilmu-ilmu yang mampu untuk memakrifatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala Wabihi dan dengan ilmu ya yatawarroo hati-hati halal haram. Gara-gara ilmu sangat hati-hati halal haram tidak gegabah. Heh? Ada roti yang tidak roti kamu Kamu nggak berani makan Ada baju yang tidak baju kamu Kamu tidak mau memakai Ada sandal yang tidak sandal kamu Kamu tidak berani memakai hmm? Dengar ini Pokoknya orang itu kalau alim itu dunianya indah hmm? Masya Allah Sungguh beruntung Seorang wanita yang berdampingan dengan seorang suami yang salih, yang alim. Yang keilmuannya tinggi. Sungguh beruntung seorang lelaki. Yang berdampingan dengan seorang wanita yang salihah, yang alim. Kalau di akhirat, suami yang alim itu, istri yang alim itu. Di saat mereka ada di surga, lalu istrinya ada di neraka. Kemudian, Suami yang di surga, setiap kali kedatangan bidadari, suami ini pun menolak. Yang kuinginkan adalah istriku, walaupun istriku bertahun-tahun nyakitin hati. Hatiku saat ini, aku telah memaafkan semua kesalahan istriku. Apa ada keinginan ahli surga yang ditolak oleh Allah? Semua keinginan ahli surga akan diijabahkan, akan dikabulkan. Bagaimana apabila ada seorang lelaki yang salih lelaki yang alim kemudian minta kepada Allah Ya Allah ya rob temukan kami dengan istriku ya rob kami tidak nemat dengan bidadari itu ya Rob kemudian nggak begitu lama Allah angkat itu wanita itu dari neraka lalu wanita itu disuruh mandi di sungai di Sungai surga langsung setelah mandi seketika organ tubuhnya ngelokop semua jadi kulit-kulit yang jelek bekas dari neraka hilang semua, diganti dengan kulit yang warnanya seperti kuku kamu ini. Kukunya yang yang yang bagus loh, yuk. Bukan kuku yang sering kesak keladan. Kulit kamu seperti ini. Setelah ketemu sama suaminya, Masya Allah, tidak ada bidadari yang paling cantik, yang paling... He, menggugah nafsu dan syahwat melebihi istri-istri kita kelak apabila kita di surga hmm? paham? Hmm, semoga saja kita semuanya bisa ditemukan oleh Allah dengan istri dan suami kita di surga Amin. apabila di antara kamu ada yang tidak ketemu sama suamimu <guluh> nanti tak temukan sama guseh <guluh> Allah. Wabihi dan dengan ilmu tu solu dirap diraketkan al arham beberapa huh? sanak raket tu solu Direkatkan Al-arhamu Keluarga gara-gara ilmu Seseorang bisa merakatkan keluarga Kalau orang yang gak alim Gak bisa Karena orang itu kalau alim Orang ini akan ingat dengan firman Allah Orang-orang fasik adalah Alladzina yang kuduna Ahdallah Orang-orang Fasek itu adalah Mereka-mereka hmm, yang telah membedah peraturan Allah diperintah perintah malah mau jalanin Dilarang malah apa itu melanggar hmm, Satu Nomor dua Mereka senantiasa memutus sanak rakat Berhubung orangnya alim Berhubung mereka punya ilmu Mereka menepung sanak rakat Hmm? ini saja saya tadi udah WA dengan ilmu yang saya miliki saya WA ke saudara-saudara saya pada tanggal 22 Ramadan semuanya kumpul di rumahku rencana pengen saya beli hadiah ya. ada bungisan-bungisan makan-makan -bungisan, bareng gitu. huh? sekaligus kataman santri huh? itu dua kali hari raya juga gitu hari raya keempat Saudara-saudara, semuanya tak kumpulin. Makan bareng, diberi hadiah, pulang di salam di dibicaroi. Ini barokahnya ilmu, mampu merekatkan sanak raket yang tadinya retak, yang tadinya lepas, kemudian mampu untuk mengumpulkan kembali. Dan itu kalau orangnya alim tapi kalau kamu sama saudara kamu, adik kamu sendiri, kakak kamu, sama paman, kamu pelerak-pelerak Masya Allah enggak bener itu ya wabihi dan, kepada Allah, wabihi dan dengan ilmu yukrafu diketahui al-halalu halal wal-haramu dan haram gara-gara ilmu kamu tahu mana yang halal dan mana yang haram Kita tidak akan mampu untuk membedah keilmuan yang tahkik Kecuali harus belajar sungguh-sungguh Di depan seorang kiai yang alim Yang mutabakhir Ilmunya yang sudah menyeguru Dan yang terpenting adalah kiainya itu ahli takwa. Jangan berguru dengan seorang kiai yang hanya ngalim-ngalim saja tapi beliau tidak hati-hati halal, ha? Harap Kalau bisa dilatih mulai sekarang Heh? Coba, coba, coba Kreatif jamaah Kreatif ngaji Tempat waktu jamaah, tempat waktu ngaji Kalau perlu, datang Di tempat jamaah sebelum Adan dikumandangkan hmm? Kalau ada suara Adan, kamu ketarik gara-gara Adan itu, coba Sebelum adan dikumandangkan, kamu Sudah ada di masjid. Masya Allah, eh? itu pahala yang berlimpah itu. Tidak semua orang mampu itu, kecuali orang-orang yang digendak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. ilmu, ikut imamun pemimpin. Orang itu kalau alim keilmuannya tinggi, secara otomatis dia akan dijadikan oleh Allah menjadi pemimpinnya kaum. Dengarin. Oh, saya yang bodoh semacam ini jadi pemimpinmu bagaimana kalau saya nguarim tenanan wah ulama-ulama se Indonesia raya tembok ke sini semua ini saja yang datang-datang ke Al banyak kiai ya kan beli-beli punya pondok hmm? ini nanti dari madunya suami istri datang hmm? Hmm? So Sawal kemarin udah banyak beberapa kiai yang punya pondok kiai Bisa Sawal pengen mondok di tempat kiai gitu hmm? Dengan ilmu makanya atau mulai sekarang Jangan lihat-lihat, belajarlah yang sungguh-sungguh Gak ada ceritanya seorang kiai, seorang guru, nasihatin jelek gak ada Gak ada seorang guru yang belum terokan kepada muridnya gak ada semua guru-guru kita menginginkan panjaringan sukses Amin. Menginginkan panjaringan menjadi orang yang luar biasa Menginginkan panjaringan menjadi seorang ulama yang hebat hmm? Walamalu dan amal tabi'uhu yang mengikuti ilmu Yang jadi pemimpin itu adalah ilmu Sedangkan amal itu adalah mengekor Orang punya kalau punya ilmu secara otomatis saya tadi punya ilmu pas sholat tarawih di pertengahan sholat tarawih saya kan sholat tarawih kan cegukan terus sih ya. ada seorang lelaki tampan menghampiri saya siapa tadi membawa air minum lalu saya minum hilang total makanya tadi saya ceguin lalu saya nyuruh air putih lagi setelah saya minumin hilang ceguan saya bagaimana kalau ceguannya wayah siang ramadan maka yang paling tepat juga diminumi juga tapi menunggu Mahrib tiba <tik> <tik> <tik> ya enggak ya. Nah, ini kalau orangnya ngalim seperti ini kan kalau orangnya enggak ngalim ya langsung ngopi kalau saya ceguan terus mati aku hmm. Hmm. Lumati mes hmm. Yulhimu Yulhimu asuada Yulhimu mengilhamkan ku pada ilmu asuada beberapa orang yang bahagia. Allah senantiasa mengilhamkan ilmu kepada orang-orang yang bahagia artinya begini loh gara-gara ilmu diletakkan pada diri seseorang itu jadi bahagia lo. kebahagiaan yang dasar saya itu gara-gara alim, kalau selesai ngaji itu, itu, <tuh> eh, saya sering mengganggu istri saya, sambil tak tinggal belajar he? Eh? Mohon maaf loh Saya bukan nyindir ke orang lain enggak. Tapi ini memberikan contoh yang terbaik Untuk kamu paham? Saya so, itu sering Kalau di kamar itu mangku istri eh, Dimana memang istri Mencetin istri Ngilir-ngilir istri eh. Saya so, Kadang-kadang Kalau istri tidur itu Kepalanya istri Saya letakkan di tangan saya Sambil belajar ya, Sampai istri tertidur setelah tertidur, saya angkat kepalanya pelan-pelan Saya tidurkan, lalu saya turun dari spring bed hmm. Saya ambil air wuduk, saya sholat dua rakaat Kemudian saya belajar cus, cus, cus, cus, cus, cus. Hmm. Istri yuk terbangun, saya letakkan itu kitab Saya kembali lagi ngisik-ngisik kepalanya hmm. Saya bacakan alam nasroh, biar enggak nakal <laughs> Nah, nanti kalau punya istri malam-malam nangis ya, <laughs> seperti anak kecil masalah, orang itu kalau alim indah nih. Hmm? orang itu kalau alim itu indah, dan tidak pernah terkejula orang alim itu orang itu kalau alim tidak pernah terkejula, jangankan ekonomi apapun itu tidak pernah terkejula karena di dalam kalbunya dipenuhi dengan Allah ta'ala hmm? paham? Saya itu kalau susah Tidak pernah susah saya Tak ceritakan ke istri Saya ingin sepanjang sejarah ini Saya tidak pernah mendengar susah saya hmm? Masa Ustadz pernah susah? Pernah Kapan Ustadz? Saya memahami kitab Sulit cari makna hmm? Ada keiskalan kitab Masa saya cari rujukan Sulit Tidak pernah saya musyawarahkan ke istri Nambah-nambah iluat Pak apalagi tentang hutang. Hutang itu jangan diberitahukan ke istri. Kamu hutang ke siapa, dapat uang 100 juta, udah berikan ke istri. Istri jangan tahu kalau itu adalah hutang. Nanti kalau ada waktunya membayar, kemudian kamu nggak bisa, kemudian ada debt kolektor datang, debt kolektor jak pergi, jak ngopi di warung mana gitu. Istri jangan sampai mendengar dan melihat. Ngertinya istri ini kita ini menjadi sosok, sosok seorang lelaki yang luar biasa gitu hmm? dengar ini indah indahnya orang yang punya ilmu ya hmm? Nuh, orang itu kalau alim malam hari jam 3 jam 4 membangunkan istri yang mau nggak masuk surga bersamaku istri pun terbangun lalu istri pun mengatakan mau kalau mau, bangunlah, kita bertahajud, kita berdua. Tahajud, hmm. sebelum tahajud konser dulu, biar pahalanya berlimpah. Karena ngumpulin istri, pahalanya seperti umroh, di Baitil Haram. Ya kan, kamu nggak pernah umroh lah. Nah, saya ini satu hari umroh saya empat kali ya. Lebih baik ngumpulin istri banyak, sering ngumpulin istri, tapi nafsu dan syahwatnya tertutup habis total, sudah dipelampiaskan kepada istrinya, kemudian tidak pernah melihat wanita lain ternafsu, tidak pernah. Itu jauh lebih baik seperti itu daripada kamu nggak pernah ngumpulin bujumu jebul-jebul selingkuh, jebul-jebul wiangan sama cewek lah lain. Cibujubu ada win, wanita idaman lain. Win, jangan ya. Katakan orang itu kalau alim, melihat istrinya ini, masuk Allah, seperti wanita yang tercantik salam duniyo, kalau alim. Tapi kalau orangnya gak ngalim, ya, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Ada seekor harimau menerkam Kidang cus, tinggal makan malah melihat ada Kidang yang lebih besar dan le, apa gemuk lalu Kidang yang sudah diterkam dilepas cus kemudian mengejar Kidang yang besar itu pada akhirnya tidak tercapai itulah orang yang tidak alim sama istrinya jarang ditimbang-timbang sama istrinya jangan di, jarang dihibur jarang dibahagiakan eh istri tetangga eh teman-teman Facebook nah untuk bila kau dengerin ini Pak D, Budi dengerin jadikan suamimu menjadi bidadari yang paling tampan salam dunia dan akhiratnya wa yuhrimuhu al dan menghalang-halangi dan Allah menghalang-halangi hu pada ilmu al-ashqiyaa orang-orang yang celaka hmm? Orang itu kalau alim orang ini akan diberi ilmu ama Allah terhalang dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, terhalang dari sesuatu yang mencelakakan dirinya. Sudah ngerti ini Oh ini nggak bener, oh ini salah, oh ini gitu loh Orang kalau alim itu, masalah favoritnya sedekah. Orang itu kalau bodoh, favoritnya cari sumbangan. Eh, sumbangan untuk pribadi maksud saya, bukan untuk agama. Kalau agama sih nggak masalah. Eh? seneng nanti numpak eh, naik bis dibayarin orang seneng sebelum orang lain Bayari kamu itu kamu kamulah yang bayarin nas alu aku minta Allah kepada Allah Taala maha luhur husna bagusnya pertolongan semoga saja kita semua mendapatkan pertolongan di sisi Allah karena di dunia ini tidak ada zat yang mampu memberikan pertolongan kecuali Allah subhanahu fisya wakiti al-akliyati lanjut apa berhenti luar biasa orang itu kalau dia merasakan lanjutnya ilmu itu pengennya lanjut terus ya, ya. tapi kalau tidak bisa merasakan najatnya ilmu ya Tidurlah Ustaz tidur Besok gak bisa Bangun subuh besok elah. Alasanmu ya. Kayak repol ya Fisya Beberapa dalil Al-akliyati Al-akliyati Menurut akal kalau di atas tadi kan eh, tentang ilmu dalil Qur'annya sudah disodorkan dalil hadisnya sudah disodorkan bahkan kaul-kaul ulama pun sudah disodorkan sekarang tentang dalil-dalil eh, akliyah yang membahas tentang ilmu, kenapa toh kita harus belajar ilmu agama Ilm, gitu. ketahuilah anal An matluba. Sesungguhnya yang dicari. Min babi dari inilah bab. Ma'rifatu fadilatil ilmi. Mengetahui keutamaan ilmu. Wanafa, wanafa. nafasatihi Bacanya gimana? Coba pencet Google. Nafasatihi apa Nafasatihi. Ayo, pencet. Ayo, pencet. Oh, mati. <tuh> Fadilatal ilmi, keutamaan ilmu wa nufasatihi dan indahnya ilmu wa ma dan sesuatu lam tubham yang tidak dipaham al-fadhilatu keutamaan fi nafsiha Finafsiha pada Bagusnya Ma'rifatul ilmi Ma'rifatul fadilatil ilm Wama dan sesuatu Lam tufam yang tidak dipaham Al-fadilatu Keutamaan Finafsiha Pada dirinya Una wa lam dan tidak tahqiq al muradu yang dikehendaki sampailah ini nah ilam ketahuilah anal madrubu min hadha ma al bab ma'rifatu fadilati al ilm wa nufasatihi wa al nufasa munafasa Kemana kau geli? Wanu? Wanafa satu Wanafa? Wanafasat, 1. wanafasat 1. tuhu gitu. <gul> fadilatul ilmi wanafasat tuhu gitu. Dan bagusnya ilmu. Wanah dan sesuatu lam tubuh yang tidak bisa dipaham. Alfadila keutamaan fi nafsiha pada dirinya Wahid al-akliyah walam yata dan tidak dan tidak tahqqq al-muradu yang dikehendaki indah dari sawahid tidak mungkin maka tidak mungkin antuk lama hendak diketahui wujud duha, wujudnya sawahid sifatan dengan mensifati lil ilmi pada ilmu aulihiqd atau pada selain ilmu min al dari beberapa perkara falakodullah maka Sungguh benar-benar sesat. Anik toriki dari jalan. Man seseorang. Toma'a yang menginginkan. Ayya Rifa Mengetahui. Hendak mengetahui. an dan sesungguhnya zaid Hakimun. Seorang hakim. Amla atau enggak seorang seorang yang bijaksana amla atau tidak hua hua sedangkan dia ba'du kita pun buka bukan betu setelah toma lam yafham tidak paham maknal hikmati maknanya hikmah wa dan kebenaran hikmah di sini bahas tentang dalil-dalil akli mengenai tentang ilmu Konon cerita Orang itu kalau mempelajari ilmu, itu harus ngerti yang dinamakan ilmu itu apa dulu. Gitu. Ilmu itu apa? Dan ilmu yang benar-benar ilmu itu ilmu apa? He? Jadi seperti gini loh, kamu pengen tahu Zaid ini benar-benar orang yang bijak atau tidak. Sebelum kamu menghukumi jahit ini orang bijak atau tidak, kamu harus paham betul mana bijak itu apa. gitu loh. Kebenaran daripada orang bijaksana itu bagaimana. Gitu. Jadi nanti baru ngerti kamu, kamu makna bijaksana saja nggak ngerti, oh, bagaimana kamu menghukumi jahit ini orangnya bijak atau tidak. Begitu juga kamu pengen mengetahui tentang ilmu. Ilmu yang dimaksud ilmu ini adalah al-ilmu bi Ilmu yang menjadikan kita semakin kenal kepada Allah, semakin ngerti hukum-hukum Allah, semakin tahu tentang ketakwaan, semakin tahu tentang halal haram. Lu jebul-jebul cara mencari ilmunya sama keliru. Jebul-jebul mempelajari ilmu matematika. Bagaimana kamu bisa? Jebul-jebul kamu belajar ilmu perbengkelan. Bagaimana bisa untuk membedah semuanya itu? makanya pertama kali kan kamu harus paham betul tentang keberadaan keilmuan ini apa. diambil kata Kalau fadlun itu artinya utama, kalau alfadila tu beda. Setiap ada lafad Kok nyampe ketambahan huruf Artinya ada penambahan Durubah mukul Tapi kalau adroba Memukulkan eh? Ada penambahan huruf Berarti ada penambahan Makna Wahiyah Wahiyah lafad al -fadilah. Iku az -ziadatu tambahan. tambah. Yang tadinya al fadilu menjadi al-fadilatu ketambahan ya dan tak Fa'idat maka apabila maka apabila kumpul syai'ani dua sesuatu fi amrin pada satu perkara wah taso dan jadi khusus ahaduhumah salah satu, keduanya bimazidin dengan tambahan yuqalu diucapkan fadluhu fadluhu keutamaannya walau alfadlu alaih walau dan baginya alfadlu keutamaan Alaihi pada Walau al-fadlu Hmm? hmm? Wataswa ahadu ma bi-majidin yuqalu fadluhu Walau al-fadlu ala' Mahmakanat Yuqalu diucapkan Fadluhu keutamaannya Walau dan baginya al-fadlu Keutamaan Alaihi mengalahkan orang lain Mahmakanat Di waktu ada Ziyadatuhu Tambahannya Fima pada sesuatu gue adalah Kamaludha Sempurnanya Itu sesuatu Kama yuqalu, sebagaimana diucapkan ucapkan Al-Farosu Abdul Minal Himar. al kuda, Abdul lebih utama, Minal Himari daripada keledai. Bimakna anna hu, dengan makna sesungguhnya, yusyarikuhu fi kuwattil hamli, yusyarikuhu, Bersyarikah atau kumpul Hu Yusyariku kumpul Hu pada Alfaros aw al himar Fi hamli Pada kuatnya membawa Kamu ngomong gini Alfaros Abdul Min al Kuda lebih utama daripada Kaledai Kalau masalah membawa Kuda ya bisa membawa sesuatu Kaledai juga bisa Membawa sesuatu Tapi dibalik membawa mereka Antara kuda sama keledai Kira-kira kuat mana? Kuda Itu makna daripada tambahan seperti itu Ada keutamaan tersendiri Seperti itu Kalau fadilun artinya utama Kalau al-fadilatu Keutamaan kalau fadlun utama. Kalau al-fadila itu keutamaan. Wa jazitu dan tambah alaihi pada al-faros. Syek syek. Wa jazitu tantam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaih.